masih kita berbicara sekitar Badr atau perang Badr al-kubra dan kemarin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 Orang-orang yang dipaksa untuk perangkat ke dipaksa untuk perangkat berperang oleh orang-orang Quraisy, dalam keadaan mereka sepupunya tidak mau berperang dan tidak punya hajat untuk berperang. Di antaranya, paman beliau oleh suatu salam, suatu hamba, pimpinan, dan Muttalib. Maka Nabi SAW menyatakan, "Kalau melihat mereka, orang-orang yang seperti itu, hindarilah, jangan bunuh mereka." Alhamdulillah setelah Allah SWT wa memberikan kemenangan dengan turunnya malaikat bahkan Jibril dengan menunggangi kudanya dan ikut bertempur bersama kaum muslimin. Tsumma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda al-fath Abdullahu ibn Rawahah Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah ibn Rawahah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 Memberitahu ke daerah tinggi Madinah. Bima Fathah Allah Azza Wajalla Rasulihis Salallahu Alaihi Wasallam Alaihi Wasallam Alaihi Muslimin diperintahkan untuk segera memberitakan berita gembira kepada kaum Muslimin dengan kemenangan Allah Azza wa Jal yang Allah berikan kepada Rasulnya dan kepada kaum Muslimin. Dan juga Rasulullah SAW mengutus yang kedua Zaid ibni Harithah. Zaid ibni Harithah diutus ila ahli saffilah ke penduduk di daerah rendah Madinah. Semua akhlak kafilan ilan Madinah, maka Nabi pun kembali bersama pasukannya menuju Madinah. Wa ma'ahul asari min al musyrikin dan bersama beliau banyak tawanan-tawanan dari kaum musyrikin. Di antara tawanan tersebut ada Uqbah ibn Abi Muayyad dan ada Nizar ibn al Harith. Yang keduanya naudzubillah seorang kafir yang mulutnya keji terhadap kaum muslimin. Yang mulutnya mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pantas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam tawanan. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam معه al-nafal. Dan Nabi pun membawa bersama rombongannya al-nafal. Al-nafal, rampasan perang. Kata lain dari lanimah. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, "Yes, anil anfal." Ulil anfal lulilahi wal rasul. Mereka bertanya tentang Al-anfal. Al-anfal bentuk jamak dari nafal. Ulil anfal lulilahi wal rasul. Katakanlah bahwa nafal pambasan-pambasan perang itu adalah hak Allah dan rasulnya. Ya, ini akan dibagikan juga dengan aturan dari Allah dan rasulnya. Itu makna lulilahi rasul. Nabi Rasulullah SAW kembali bersama rombongannya dan pasukannya dan bersama mereka an-nafal harta-harta benda pampasan perang dari musyrikin Quraisy al-Adiyusi bermil-musyrikin yang didapat dari kaum musyrik wajahal al-nafli Abdullah bin Kaab bin Amr bin Auf dan yang memimpin an nafl kerana an-nafal itu banyak bawaannya maka itu rombongan tersendiri.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 adalah senjata atau hewan-hewan tunggangan ini apakah kuda, unta dan berbagai macam senjata-senjata dan perbekalan-perbekalan mereka serta perlengkapan perang seperti baju besi ataupun baywah bayotong bukan telur bayotong artinya ah, apa namanya topi baja eh, kalau topi baja waktu itu tertutup sampai ke mukanya Enam, itu juga berharga di kalangan mereka maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa menuju Madinah dengan rombongan-rombongan tersebut, hatta ida min Safra hingga ketika Rasulullah sampai di Madja ke Safra. Ya walaupun maknanya adalah tempat sempit yang kuning, tetapi itu hanya nama tempat saja. Jadi yani sampai daerah Madja ke Safra. nazala ala kitibin. Beda al-Madjah dan naziah Rasulullah SAW singgah istirahat di daerah Kazib yang berada di antara Madjah dan Naziah. Setelah Madjah, sebelum Naziah. Sampai di sana, Rasulullah SAW singgah sebentar dan kemudian khas samahunalikan nafla aladzhi afaa Allah ala al-Muslimin min al Alasawa sampai daerah tersebut di daerah yang namanya keti di antara Madjah dan Naziah Rasulullah Sallam membagikan di sana pampasan perang tersebut dibagikan dengan adil oleh Rasulullah Sallam untuk seluruh pasukan perang kaum muslimin alasawa dengan sama dengan adil. Semar Taha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta ida kana birroha. Kemudian berangkat lagi Rasulullah SAW Melanjutkan perjalanannya ke Madinah Sampai ketika di daerah ar laki Laqiyahul muslimun Ditemui Rasulullah SAW dan pasukannya oleh kaum muslimin di sana Mereka menyambut dan memberikan ucapan-ucapan selamat Atas kemenangan yang Allah berikan pada mereka yang Fatah Allahu alaihi wa man ma'ahu minal muslimin yang Allah berikan kemenangan tersebut kepada Rasulullah dan kepada kaum muslimin. Yohanniun mengucapkan ucapan-ucapan tahniah. Ucapan, -ucapan tahniah ah itu mubarak atau ucapan selamat atau ucapan-ucapan seperti itu. Kegembiraan mereka menyambut kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu atas kemenangan mereka. Faqalu maka berkatalah seseorang dari kalangan muslimin yang bernama Salamah ibn Salamah. Salamah ibn Salamah. Kata dia. Malla di tuhan ni unahu bihi. Malla di tuhan ni unana bihi. Apa yang kalian ucapkan kepada kami. Ini tahniah apa. Ucapan selamat kalian ini untuk apa. Kami memerangi mereka itu. Mereka tidak ada apa-apanya. Yang kami hadapi itu adalah orang-orang lemah. Ajaiz. Ya ini.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 diantarkan kepada kami untuk kami sembelih, maka kami sembelih. sama Rasulullah Shallallahu alaihi wa wasallam. Maka Rasulullah sallam pun tersenyum mendengarkan ucapan Salamah ini Salamah Padahal pasukan Quraisy, pasukan besar, pasukan lengkap senjatanya yang jumlahnya 3 kali lipat pasukan kaum muslimin dan juga badan-badan mereka besar-besar, bukan orang yang kurus-kurus. Tetapi beliau menganggapnya mereka itu lemah. Maka Nabi bersabda sambil tersenyum wahai anak saudaraku, mereka seperti ini Jadi mereka memang lemah orang, orang yang kafir gak memiliki kekuatan apapun. Rasulullah Ketika perjalanan pasukan tadi belum sampai ke Madinah, baru sampai di daerah Safra. Dibunuh, Nador Ibn Harid. Siapa nonton Ibn Harid? Nah, salah satu dari tawanan perang yang tadi disebutkan. Bahwa tawanan-tawanan tadi ada sekian puluh, di antaranya, Uqbah ubah Ibn Nabi dan Nador Ibn Har. Okay. Nah, Ibn Harid, karena ucapannya yang 'naudzubillah' mengejek dan mencar dengan Sahin maka sungguh sangat pantas orang ini dibunuh. Maka di perjalanan, sudah tidak sabar Ali bin Abdul Talib adalah anhu. Untuk membunuhnya, maka dibunuh oleh Ali, ibn Al-Kitabul al Anhu. Sama faraja, kata Ida Khan Nabi Erkebbabiyah, kata Uqbah ibn Abimahayud, putilah okba ibn Abimahayud, sampai ketika di daerah lain, yang selanjutnya yaitu daerah Erkebbabiyah, dibunuh lagi seorang tawanan, yang bernama Uqbah ibn Abimahayud. Uqbah ibn Abimahayud yang meludahi Rasulullah salallahu alaihi wa alaihi wa sallam maka pantas sebagainya untuk dibunuh Di diantara tawanan-tawanan itu ada yang dibunuh karena memang kelakuannya sudah keterlaluan Adapun sebagian yang lain masih diharapkan oleh Rasulullah kalau-kalau mereka akan masuk Islam maka Uqbah berkata ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya ini sebelum dibunuhnya Ketika sudah ada keputusan dari Rasulullah SAW, bunuh dia. Maka dia berkata, Haman al ya Muhammad, qala na. Kalau begitu, apa bagiannya untuk sabiyah? Ya Muhammad, qala na. Fagatalahu 'Aasim ibn Thabit ibn Abil Aqleh al Ansari. Maka kemudian dibunuhlah Uqbah ibn Mu'ayyad oleh Asim, ibn Thabit ibn Abil Aqlah, Al-Ansari Berarti Alim Nabi Talim Membunuh Nadar bin al Dengan perintah Nabi juga Sedangkan asli Ibn Thabit Membunuh Uqbah Ibn Nabi Muayyud Juga dengan perintah Rasulullah Alaihi Wasallam. Ada pun yang dipikirkan Bagaimana nanti keluarga ku, ya Rasulullah, ya ini Anaknya Atau keluarganya Bagaimana nanti mereka ya Rasulullah Apa bagiannya enam karena mereka kafir, Keluarganya masih kafir. sallallahu Madinah maka berangkat lagi pasukan menuju Madinah. sebelum datangnya pasukan tawanan satu hari. yang rasulullah SAW berjalan sampai ke Madinah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 terlantarkan, dibikin lapar dibikin haus, jangan diberi makan sebagaimana mestinya <inee puisque> Allah taala memerintahkan dan memuji orang-orang yang memberi makan yang memberi makan miskinan, orang miskin atau yatiman, dan anak yatim dan tawanan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 istausu bil Aku wasiatkan kalian, aku pesan pada kalian agar menjaga tawanan tadi dengan baik. Perlakukan mereka dengan baik, sebagaimana Allah fulah perintahkan dengan kalimat, ala memberi makan dengan ikhlas, miskinan wajatiman wa asira. memberi makan orang miskin, memberi makan anak yatim, dan juga memberi makan tawanan-tawanan perang. Dan orang yang pertama datang ke Mekkah dengan membawa tawanan-tawanan Quraisy adalah Sedangkan Quraisy di negerinya di Mekkah dalam keadaan mereka menangisi dan meratapi mayit-mayit mereka. Terbunuh sekian banyak dari musyrikin, maka mereka pun menangisi dan meratapi mayat-mayat mereka. Orang-orang Quraisy nahat dari kalimat nahiyah atau na'ihah. Dari masjid, niyahah. Apa niyahah? Meratapi mayit. Yang Allah s.a.w. menyatakan dengan sekian atau beberapa perkara jahiliyah yang masih terpisah di kalangan kalian adalah niyahah meratapi mayat kaum muslimin tidak boleh melakukan niyahah karena itu adalah sesuatu dari perkara-perkara jahiliyah, kebiasaan jahiliyah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala Adapun Quraisy karena mereka musyrikin, kebiasaan mereka demikian bahkan mereka merasa tidak berbelasungkawa kalau tidak meratapi bahkan merasa mereka belum memberikan kewajiban kepada si mayit kalau tidak meratapi maka mereka bahkan akan menyewa para wanita-wanita tukang nangis dibayar nah eh, mustajarah namanya nah eh, al mustajarah adalah penangis penangis sewaan nanti mereka berkeliling, menangis, meratap, menjerit-jerit, meraung-raung merobek-robek bajunya, menjamak-jamak rambutnya meratapi si mayat dengan mengucapkan berbagai macam syair-syair ratapan Ya <tik> khudurinah ketika mereka orang Quraisy menangisi dan meratapi mayat-mayat mereka, mereka sadar dan mereka saling menasehati qalu, <tik> mereka berkata لا تفعالوا saya تفعالوا Muhammad مُحَمَّدْ وَأَصْحَابَهُ jangan kalian lakukan jangan kalian lakukan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 Sehingga orang-orang Arab semuanya akan tahu bagaimana kehebatan kita. Ternyata apa yang terjadi? Kekalahan. Dan kemudian nangis. Meratapi mayat ke kan kan? Meratapi mayat di negerinya. Sampai mereka tersadar sendiri. Dan berkata, Lataf ahlu. Jangan. Kalian jangan meratap. Jangan meratap. Nanti terdengar oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya, Kita akan malu. Nanti mereka akan mencukuri kalian. Rasakan begitu. Dan juga kata mereka saling menasehati. Walatna fi hatta Kata mereka orang-orang Quraisy pertama jangan meratapi mair. Stop, jangan meratapi mair. Nanti terdengar oleh kaum Muslimin, mereka akan menertawakan kita, mengejek kita. Yang kedua, jangan ada seorang pun yang datang untuk menjemput tawanan sampai mereka yang menawarkan kepada kita. Apa maksudnya? Sama dengan yang pertama, gengsi. Kalau kita yang kesana minta tawanan, jangan. Biar mereka yang menawarkan kepada kita, maka kita akan bisa tawar harganya, tebusannya. La 'alaikum Muhammad wa agar mereka Muhammad dan sahabat-sahabatnya jangan meninggikan harga tebusannya. Al tebusan.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 Dan mereka kalau meratapi mayit, itu seperti upacara. Ada syair-syairnya, ada tangisan ratapannya, ada orang-orang yang mengiringi, yang ikut menangis bersamanya. Nah, dia ingin meratapi mayitnya. Tetapi ketika dia jalan, di salah satu jalan-jalan di Makkah, Ihatun tiba-tiba mendengar ratapan di malam hari maka dia berkata kepada budaknya miliknya wa yang sudah buta matanya hal lihat Apakah akan berhasil anhat an, -naha? an -naha itu suara keras suara ciri-jeris ini apa itu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 Quraish meratapi orang yang matinya juga. La an li ala Abi Hakimah. Karena aku ingin semoga aku pun bisa menangisi anak-anakku. Aku bisa menangisi Abi Hakimah. Abi Hakimah ini zamaah. Ya'ni zamaah. Fa <tuk tangan> inna jawfi qad Sungguh dadaku telah terbakar. Ini yani karena kesedihan yang sangat terhadap anak-anaknya dan karena kejengkelan yang sangat kepada kaum ke muslimin dia ungkapkan dengan kalimat qadistaraqat jaufi dadaku ini sudah terbakar aku ingin meratapi falam maraja'a ilaihi ulam, budak yang disuruhnya tadi balik untuk melaporkan hasil curi dengarnya qala inna hiya tabki tabki ala si ba'ir lanaha adallathu qad fi tadi sesungguhnya itu tangisan ratapan ratapan seorang wanita yang menangisi untanya yang hilang fazalika hina yaqulu al maka ketika itu aswad mengucapkan syairnya atabki an yadhill laha ba'irun wa yamnawha min an-nawmi as Apakah dia menangisi untanya Dan dia terhalang dari tidurnya Karena itu Sungguh Jangan menangisi unta Bakrin ini mananya? Unta pada umur tertentu Disebut dengan bakrin Mestinya perempuan itu jangan menangisi unta Mestinya dia menangisi badr Yang telah menumpahkan darah Sekian orang-orang terhormat Taqas, ala surat bani hosaing Mestinya menangisi badar yang di sana ada tokoh-tokoh dari turunan Bani Husayn Bani Magzum dan beberapa orang dari bani luali dari abil luali baki, in ala akilin menangislah engkau Kalau engkau mau menangisi akil Anaknya dia baki Harisan Asadul Usudi tangisilah tangi Haris anaknya yang kedua Asadul Usudi singa dari singa-singa wabki wala -singa. tasmi jami'an ma li Abi min Nadid tangisilah mereka yang terbunuh di Bader wala tasmi jami'an wa ma li Hakimah Nadid dan tidak ada bagi Abi Hakimah anaknya yang ketiga Iaitu Zama'ah Minna didi Tidak ada tandingannya Tangisilah Abi Hakimah yaitu Zama'ah Yang dia tidak ada orang yang sepertinya Tidak ada tandingannya Ini menangisi anak-anaknya Ikhwan Ibn Ibn A'azakumullah Demikian keadaan orang-orang Quraish Sombong di awal pertama Dan cengeng di akhirnya Ikhwan Ibn A'azakumullah Kau muslimin tidak sombong di awalnya dan mereka tidak meratapi mayitnya. Kan dalam Islam dilarang meratapi mayit. Hanya diperintahkan untuk mengatakan innalillahi wa inna ilaihi Kita dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. ثم بعث fi kemudian mulai mereka mengutus. Padahal sudah pesan kemarin. Apa kalimat-kalimat mereka? Jangan menjemput tawanan-tawanan kalian sampai mereka yang menawarkan pada kita. Kenyataannya Tidak bisa. Mereka hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka cinta dunia dan takut mati, maka mereka enggak akan menundanya sehari pun. bahasa Quraisyun fi usara, maka mereka pun mengutus orang-orang Quraisy mengutus untuk menebus tawanan-tawanannya. fakadima maka berangkatlah yang pertama Mikriz ibni Hafsin untuk menebus saudaranya Suhail ibni Ammar. Mikriz menjemput Suhail ibni Ammar. Falamma falamma qawalahum fihi Mikriz wantaha ila ridah. Ketika qawalahum, qawalah untuk menawar, tawar menawar. Bagaimana kau begini? Bagaimana kau begitu? Bagaimana kau tebus sekian? Bagaimana kau tebus sekian? Wan Taha dari bawah dan selesailah dengan kerisuan dua belah pihak apa kerisuannya? Kalu mereka berkata hati Allah mana berikan kepada kami yang merupakan hak kami ini tebusan maksudnya tidak Allah berkata mereka keris ijalu rijli makan dari jadikanlah kakiku mengganti kakinya suhay artinya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 hatta yurbat ilaikum bifidaihi hallu sabilahu biarkan jalannya Suhail bebaskan dia hingga mereka mengutus kepada kalian untuk membawa fida untuk membawa fida'i membawa tembusan faqallu <tis> sabila <tis> suhail maka mereka pun melepas suhail wahabasu mikriz dan mereka menawan mikriz di tempat suhail wakana wakana umar bin khattab radhiyallahu taala anhu Umar Khattab ketika itu berkata, Kepada Rasulullah Sallallahu, ya Rasulullah, ini kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, izinkan aku.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 Inilah kalau tidak nazak melu yang dilarang. Lalu matilah jangan mencacati musuh. Maka tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW Umar untuk mematahkan giginya dan mencabut lidahnya. Wa in kun tu kata Rasulullah SAW. Kalaupun aku nabi, kalau aku mencacati musuh, aku akan dicatat oleh Allah SWT. Wa in kun tu walaupun aku nabi. Wa kad kanafi usara Abu'l Ghaz ibn Rabi ibn Abdil Azza di antara tawanan. Ada seorang yang namanya atau julukan kunyahnya Abu La'af. Abu La'af ibn Rabi' ibn Abd Al Azza. Dia adalah khatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu khatan mantu Rasulullah Sosallam. Karena dia adalah suami dari anak Rasulullah Sallam yang bernama Zainab, yang menikahnya di masa alu.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 Ibn Rabi Ibn Abd al-Uzza Sedangkan keislaman Memisahkan Zainab dari suaminya Keislaman Rasulullah SAW Keislaman uh, anak Rasulullah SAW Zainab menyebabkan harus berpisah Dari suaminya yang kafir Yaitu Abul As ibn Rabi'ah <coughs>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 perang badr sarafihim abul asib bin rabi ternyata abul asib bin rabi ikut berperang bersama musyrikin quraish fa usiba fil usara yaum badrin dan ternyata tertangkap sebagai tawanan di dalam perang badr tersebut fakana bil madinah inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia ditawan di madinah di sisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang Quraisy datang untuk menebus tawanan-tawanannya di mereka membawa titipan dari Zainab. berarti Zainab Afan belum hijrah? Masih ada di Madinah bersama Abu Lahab, maka Zainab mengutus mereka untuk membawakan tebusan. Tebusannya adalah untuk menembus suaminya, yaitu Abu Lahab ibnu Rabi'ah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar yang demikian, Rasulullah mengetahui bagaimana perasaan anaknya, apalagi ketika Anaknya memberikan yang diberikannya adalah perhiasan yang pernah diberikan oleh Khadijah ketika dia menikah. Ini yani hadiah pernikahannya dari Khadijah adalah sebuah perhiasan yang berharga tentunya. Kala dikatakan, "Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, roqqa nakhatun syedidah." Rasulullah sedih dengan sangat sedihnya Kata Nabi Kalau kalian berpendapat Mau mengembalikan dia Perhiasan tadi Karena itu adalah kenang-kenangan dari ibunya Khadijah Sebagai hadiah pernikahannya Dan lepaskan suaminya Maka silahkan kata Nabi, kalau kalian riba ya. kalau kalian tidak riba tidak mengapa itu hak kalian kata Nabi ya. maka mereka pun menjawab dengan serentak na'am ya Rasulullah tentu ya Rasulullah maka dibebaskanlah Abu La'af Ibn Rabi' dan juga dikembalikan perhiasannya wa'akama Abu aaf di Mekah maka Abu aaf kembali tinggal di Mekah Hatta Farroq Abaynahumal Islam hingga dipisahkan mereka dengan Islam. Hatta Hatta Hatta Zainab Hatta Hatta Hatta Hatta Hatta Hatta Hatta Hatta Hatta Hatta Hatta Hatta islam Hatta Hatta Hatta sini aja dulu ya Insyaallah, doa hasil di ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa wa ta'ala wa wa ta'ala wabarakatuh